Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erlangga, saya Wardi LPDP BK192 Ajitia Shandana Di kesempatan ini sebagai Wardi LPDP, saya ingin menyebarluaskan bagaimana kita sebagai kaum muda, terutama milenial dan gen Z dalam mendukung visi mulia Indonesia tahun 2045 yang berkenaan dengan tema fenomena sosial, lingkungan, politik dan uh, budaya serta toleransi. Kita bertanggung jawab untuk memberikan masa depan yang lebih baik di generasi yang akan datang di tahun tersebut. Selamat menonton. Kita akan dan uh, ini catatan ter oleh Jokowi dan juga ada uh, Impian Indonesia 2015 sampai 2085. Jadi sebenarnya uh, tapi ini berbeda ya dengan dengan yang uh, 2045. Ini uh, lebih lebih dalam lagi sebenarnya. Uh, jadi fungsinya memang untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045 nanti. Dan uh, keempat pilar itulah yang nanti akan membuat kita uh, makin jelas kira-kira apa sih kontribusi yang kita sebagai anak muda itu bisa lakukan. Nah, di sini di uh, 2015 sampai 2045 ini itu soalnya Presiden Jokowi uh, diterangkan lebih jelas lagi dan di, dicoba dikorelasikan dengan uh, pilar utama uh, visi Indonesia tahun 2045 dan juga Pancasila dan Undang-Undang 1925 jadi um, antara visi dan juga um, konstitusi negara kita semuanya dipersatukan ini adalah ringkasan uh, 10 elemen utama yang Indonesia cita-cita ceritakannya mulai dari demo, demografi global uh, sampai perubahan iklim atau climate change. Jadi Indonesia juga berharap bukan hanya untuk memakmurkan mem negaranya sendiri, tapi juga untuk bisa membantu atau ikut berpartisipasi dalam uh, mengurangi climate change. Oh, jadi sangat luar biasa ya. Uh, sekali lagi penting sekali buat kita anak muda untuk tahu semua. Cita-cita ini karena kita yang akan membantu generasi kedepannya menjalani semua ini. Jadi dari empat pilar ini, yang pertama pembangunan manusia dan penguasaan intelek, e lalu pilar keduanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pilar ketiga pemerataan pembangunan serta terakhir pilar keempat pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Semua perhitungan dan semua uh, prediksi di sini sudah sangat detail lihat semua peta, semua uh, graf, table atau pie chart semuanya ada di sini dan yang uh, nomor satu ini pilar nomor satu adalah pilar yang seperti yang saya akan uh, tonjolkan di SILPDP di wawancaranya karena ini berkaitan dengan teknologi dan juga pendidikan atau ilmu pengetahuan ya. dan kebetulan saya ambil jurusan S2 yang berkaitan dengan hal tersebut teknologi dan uh, edukasi penting ya guys karena uh, kita lihat sendiri bahwa di era pandemi bahwa semua para pendidik edukator uh, harus memutar otak bagaimana caranya menyampaikan pelajaran dengan efisien dan efektif kedepannya uh, dengan adanya pilar nomor satu ini akan memicu kita untuk lebih jelas lagi nih dalam uh, membantu perkembangan uh, pembangunan pendidikan di Indonesia saya berjuta juga untuk membuat bahasa uh, Inggris menjadi Mungkin uh, second language, bukan lagi foreign language Atau setidaknya orang sangat-sangat familiar dengan bahasa Inggris Dan disitulah uh, yang membuat saya merasa bahwa saya harus berkontribusi lebih banyak dan lebih lebih luas untuk Indonesia Dengan membaca ini, saya berharap kalian bisa uh, punya mimpi dan juga jalur yang lebih jelas lagi dalam membantu mewujudkan Visi Mulia Indonesia di tahun 2045. Sampai di sini, uh, terima kasih atas uh, uh, kontribusinya dalam view saya.